Di RCTV Indonesia. Lu tau nggak sekarang gue di mana? Gue sekarang di workshopnya Om Opan Yoi. Itu adalah JRA. Doi adalah salah satu juri Leader to TDC Indonesia 2022. Nah, kita caw, masuk kita ngobrol-ngobrol sama Doi. Lihat nih, piala-piala cawan. Yeah. Oh, <laughs> om Opan, gue mau nanya-nanya nih. Siap. Lu pasti tahu lah yang namanya leader to TDC. Tahu, tahu. Tahu tau, tau, tau. Taunya dia santai banget gitu, karena ini piala-piala itu semua. <laughs> lu boleh ceritain nggak sih, Om? Pertama lu ikut TDC itu tahun berapa? Pertama kali ikut 2014. 2014? 2014. Jadi lu main RC udah lama ya? Dari 2011. Oh, ketahuan lu tua juga, sama kayak Dio ya berarti ya? Eh, Dilan Dio, Duelan eh, Dio, Dio. Nah kalau kalian tahu, DOI adalah salah satu dedengkotnya RC Drift juga nih di Indonesia, salah satu pelopornya. Mainnya keluar luar negeri mulu, nggak level dia, main di lokal-lokal gitu nggak main dia. Nih, lu lihat nih, piala-pialanya banyak, bener. Itu 2014 tuh, berarti pertama ya? 2014, bener. Dan itu lu langsung uh, juara? 2014, gua ada piala kayaknya gini deh. Sampai lupa dia, dia sampai lupa saking banyaknya bialanya. 2014. Langsung nomor satu. Nomor satu CS kelas. CS kelas. Lu bayangin. Ini berarti belum RWD ya? Belum, belum RWD. RWD oh, itu okay. dua, dari 2015. Cuman huh? orang Indonesia belum mau main RWD. Masih oh, mainnya CS. Masih ego. Uh, masih ego, bener. Yoi, kita semua penuh dengan ego. <laughs> <laughs> Doi baru main, langsung dapat nomor satu lu bayangin jarinya kayak apa ya nggak <laughs> sih nah ini nggak cuma satu nih ada ini tdc semua nih ya tdc semua satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sembilan piala dikantongin ini berarti di thailand semua Om? apa ada yang di ini piala. di thailand semua <coughs> semua ini thailand ini eh, thailand semua oke okay. dan gue boleh nanya-nanya dikit ya di luar tdc ya hmm. lu main rc tuh udah sampai mana aja sih uh, paling jauh ya jepang ya jepang asia tenggara ya jepang oh. korea sih belum korea belum yang belum tuh Korea sama Taiwan tuh. Uh Korea sama Taiwan belum. Uh, tapi lebih... emang di sana juga hype juga ya? Di sana hype dia. Yang paling hype sih uh, di Koreanya. Korea sama Taiwan tuh. Itu sama Om Kim Jong Un main <laughs> <Dan, tun> <tun> <tun> <sama, tun> <omongong, tun> ya? Nggak. Hong Kong sama Hong Kong Hong ya. Bahaya juga ke Korea main lu mapet mobilnya dikit di bom <tun> Nah dan lu selalu setiap uh, ke negara orang itu selalu bawa piala. Nggak juga, nggak juga, nggak juga. Kenapa? Uh, pa paling susah, uh, Dapat sih dapat. Uh, cuma yang paling susah itu di, di Jepang kan? Karena emang, ya no wonder kalau yeah, Jepang emang. ya kan tempat lahirnya drift asli dan nah, RC drift itu, juga dari yeah. sana ya kan? Paling susah Jepang gitu lawannya. Itu lu juara berapa? Di Jepang itu gue ngikutin dari tahun 2012 ya? Mm -hmm. Maksudnya uh, bukan kita, kan yang namanya, uh, namanya juara itu 1-3 lah gitu yeah, kan? Nah. Nah, cuma gua dapat mulai dulu dari 2011 eh, 2012gue hmm? ikut gue dapat piala akurut uh, ke-10 besar 10 besar 10 besar 10 hmm. besar sampai 2000 berapa gitu hmm. 2017 ya hmm? ya 2017 turun tuh jadi ke-8 besar maksudnya naik naik ke kawan besar 2019 2019 gua dapat ketiga Alhamdulillah di situ. Jadi uh, uh, progresnya naik, progresnya hmm. naik, ya. Itu kalo, paling susah, paling susah. Paling susah. Ya? Kalau progresnya turun pensiun aja ya. <laughs> <laughs> Nah, kalau dilihat nih, TDC yang yang yang membedakan TDC sama event-event lainnya, hmm. menurut lu apa sih yang spesial dari TDC? TDC itu uh, gimana Event TDC itu yang gue yang gua suka ikut ya, kenapa hmm. ya? Karena, e, dari si organizer itu, Pinter bisa ngumpulin dari, eh, negaranya itu bukan cuma Asia doang. Hmm, e, jadi, jadi Europe, hmm. dunia juga hmm. ya. Berarti Europe. ini gua revisi, guys. Jadi TDC ini bukan, e, apa perlombaan RC drift Asia Tenggara, tapi dunia, dunia. Nah, sampai, gokel. sampai, eh, uh, waktu itu kan Amerika, kalau nggak salah ada ya, beberapa orang tuh ikut. Oh. join di dua ribu berapa gitu? dan lu kalahin di <tuh> situ. Ya, pernah ketemu sama siapa gitu. Ya, pokoknya pernah ketemu sama siapa lupa namanya. Dan lu kalahin tuh orang kan? <tuh> ya sekali waktu Ih, <tuh> <sekali, waktu itu, tuh> Mantap. Jadi pas eni... lagi CS waktu itu. Pas lagi <tuh> CS, CS. Intinya adalah Indonesia itu wajib dipertimbangkan sama negara-negara lain untuk RC Drive. Gokil. Benar, benar. <tuh> nah, kan yang kayak kita tahu nih Hmm. lu kan sekarang menjadi ya maksudnya untuk pamor lu untuk main lu segala macam udah gak diraguin lagi ya kan piala lu udah banyak banget di TDC dan lu sekarang mendapat eh, apa ya mendapat kesempatan untuk menjadi juri ya, TDC jadi, ya. Indonesia hmm. gimana pendapat Eh uh, seneng sih seneng seneng uh, karena kan uh, gua udah lama ngamain nih hmm. nah, udah ngamain terus uh, si Albert kontak Ya, lu mau ikut gak? ya, kan? ya mau ikut gak, jadi apa uh, lu support lah jadi judge gitu kan okay. jadi judge TDC oh boleh deh yaudah yuk karena gue tau tahu nih event ini kan uh, menarik kan kayak hmm, gitu hmm. kan uh, nya juga gimana ya besar banget besar ya, banget chancenya. kan uh, besar banget. terus sudah gitu kan komunitas kita kebanyakan uh, sekarang udah uh, regenerasi regenerasi ya. Ya, gitu jadi biar dia ngerasa ini momen momen event event besar kayak TDC itu kayak gimana sih gitu. nah. karena penilaiannya juga beda nanti nah Mm -hmm. bocorin sedikit dong cara menilainya itu seperti apa sih maksudnya kayak uh, angle-nya apakah harus konsisten jurinya minta A, harus konsisten gitu terus atau gimana kalau misalkan kita lihat regulasi dari TDC TDC itu terakhir dia pakainya uh, uh, drift scoring system ya hmm, okay. jadi dia pakai sensor jadi kalau misalkan lu dari uh, pas misalkan lu ngikutin eventnya itu hmm. di tracknya itu udah ada uh, sensor sensor okay. nah dari sensornya itu lu ngikutin aja line nya nih hmm? seberapa deket jarak lu sama sama sensornya itu hmm? dia itu ada tiga lampu kalau nggak salah hmm. kalau misalkan semakin deket itu warnanya warna antara biru atau merah gitu ya oh. terus kalau misalkan jadi uh, uh, judge itu cuma cuma ngelihat doang hmm. uh, cuma ngelihat doang ini lu lainnya bener apa enggak? Oh. Okay. Tapi dalam satu dalam satu sisi kita nggak bisa lihat dekat atau enggak ya, tapi juga harus lihat driftingnya bagus nggak ya? pas lagi masuk uh, line itu. Oh jadi. Tuh. Juri stylenya ya. Ah uh -huh, benar. Oke. Okay. Jadi emang sangat tricky dan uh, mungkin itu perbedaan dengan event-event lain gitu ya. Hmm. Di Jepang pun juga seperti itu. Di Jepang, kalau di Jepang masalah uh, penilaiannya lebih ketat lagi. Uh. Dia modelnya pakai kamera. Wih, kalau TDS kan ya. cuma, cuma sensor doang. Gitu. Nah, kalau TDS pakai pakai kamera. Eh, uh, Jepang pakai kamera. Hmm. Di situ pas lu lagi le lewat uh, clipping point yang ditentuin sama Joy, hmm. uh, Jadi mobil itu kelihatan uh, kayak difoto ngebras gitu. Jangan sedih, ah, Om Opan. Gitu. Yang sekarang huh. juga ada kameranya. Wadi, hmm. Waduh, mantep dong sih. Cuman buat selfie. <laughs> nggak benar. jadi <SILENCAN> akan ada beberapa kamera di sana karena juga kita kan live streaming oh jadi yeah. buat temen-temen di Indonesia yang nonton video ini kalau mau nonton TDC ntar kita live streaming di RCTV Indonesia oh, wih ada live nya ada yang pasti ada mukanya Om Gebi terus oh, yeah. <SILENCAN> <SILENCAN> Itu maskot maskot nggak bisa diganggu bisa diganggu nah gue mau nanya lagi om Opan. Lu sendiri ngelihat uh, dengan adanya TDC masuk ke Indonesia. Uh. Dan itu kan acara bergengsi ya. Iya, Yang lu harapkan apa sih dari komunitas-komunitas RC Indonesia? Yang gua harapkan untuk komunitas ini. Uh, ini kan sekarang nih lagi ada event gede nih. Ayo lah ikut lah gitu. Biar hmm. kita rasain nih. Uh, sensasinya event besar terus uh, setara uh, internasional. Uh. Nah udah gitu jadi uh, kalau menang kan dapat uh, free tiket ya. Iya, nah. grand prize-nya berangkat ke Thailand, Akomodasi. Hmm, operasi hidung <laughs> <laughs> Dan Sinter, ya. di sana. Di sana nggak main NRC, operasi hidung. Gak, bercanda gue. Nah, di sana pastinya kita ketemu dengan negara-negara lain. Dan untuk yang di Indonesia sendiri, uh, FYI, itu juga ada pemain-pemain luar juga. Yang confirm datang untuk bertanding ketemu anak-anak Indonesia. Untuk nunjukin gigi-gigi kalian di sini. Ini dari mana tuh? Di Singapura. Oh, dari siapa oh, datang? Oh, di. Mantap. Mantap. Jadi bisa dibilang ya ini salah satu event mungkin udah beberapa tahun lalu kan ya. saya sempat ada di Indonesia, cuma yeah. udah udah lama banget ya lama lama banget. Akhir 2000 berapa ya? 2000. Kok nggak salah 2017 ya? Di Surabaya tapi. Yes, yeah. Surabaya. Hmm. Berapa tahun lalu dan sekarang ada opportunity menian kalian ikut. Nah, nih. nah kesempatan ini. Kiat-kiat nih Om kiat-kiat untuk uh, teman-teman yang mau ikut TDC, hal dari TDC Indonesia 2022 itu apa kiatnya? Hmm. maksudnya itu kiatnya tuh uh, persiapannya? Yui persiapannya apa? latihan sih latihan latihan ya? latihan gini latihan terus, ya? latihannya tuh latihannya bukan latihan kita untuk kabur, tapi uh, lu konsisten aja sama uh, lainnya lainnya hmm. sama angle-nya. udah jangan latihannya jangan tendam tendam mau belakangan oh gitu. jadi latihan qtt ya bisa dibilang di QTT, ya? bener. benar wow. semakin orang bisa konsisten di qtt otomatis di juga pasti konsisten dia mental, mental. dipertaruhkan teman-teman <laughs> <laughs> di situ <laughs> gua ikut aja di atas uh, apa di atas driver wah gemak banget driverland <laughs> <lantian. laughs> Itu aja event lokal, Bang, ya. lu, apalagi lali. ini, gue bayangin ya, untung kita gak main, Gert. <laughs> <laughs> <tuk> oh. oh. Gak boleh, tapi mau ngarahin opa kalau gitu main. Nah, kayaknya cukup segitu ya, Om ya? Oke, oh, siap-siap. Thank you banget waktunya, dan uh, ini menandakan Indonesia salah satu yang di, apa ya? bisa dibilang ditakuti di negara-negara lain untuk main RC driftnya Skill-skillnya, mungkin kita tuh pada pakai susuk kali ya, di tangan deh ya. Jago-jago semuanya. Thank you banget, Oman. Siap, waktunya. Ciao.